Gawe di PHK, pelatih pegangan susah pakai rakim ya, preman Assalamualaikum, assalamualaikum, hi, halo, waalaikumsalam. Di Jombang, mandi, mandi mandi. Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, barang Bandung, Bandung, pengen silaturahmi Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Alhamdulillah. Iya. Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, ya? gara, -gara corona menggabungnya di PHK ush, pokoknya pusing gitu nih kiri, pelaku usaha sama sekali lor, kiri menurunkan masker lor lor lagi koron lagi lor lor kalingan iya dibengar dikit masker Dianggap. nah, kan kaset ngon lur. bener lor iya. lor, kiri men, kaya aku cemurut baik lagi hake hmm. masalah ta? wis bujur jong usaha uh, pada lockdown hmm. ya kan hmm. ya mending ya nek latih gucing baik dadi hal apa dadi gucing wis sajeron kono ya bahasa indonesane mah masih banyak orang di luar sana itu yang lebih susah daripada kita iya betul betul, betul. harus kita bersyukur masih diberikan kesehatan masih diberikan umur panjang Apalagi jiwa kita jiwa muda iya. Jangan putus asa Selalu berpikir positif Di pandemi seperti ini betul, betul. Corona bukan hambatan Untuk kita terus berkarya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Man, berapa kabar ya? Kabar malam dulu baik. Cuman kita harus kena PHK ya, kucing bangku Di, oi, kebenaran ki. Karena peluang ki. Apa kok? Iya, alam kecil, aneh sih ya. Ayo gabung di negara Taruna negara-cara dan bidang karya usaha, sinematografi. Mau kalamun kerennya ya ini mah gelam buka anggota kita meronok nyamperin rumah oke siap ditunggu yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam itu potongan Sing kantor sekretariat Karang Taruna sengaja mampir karena lokasinya kan karek Jadi, anak titipan Sing Ketua Karang Taruna sesuai ajakan karya usaha sinematografi itu lho Alhamdulillah, diajak dari sinematografi Please kalian anak seragamnya Sing Ketua, coba kan jadi sedikit Hmm. Boleh, ki, Boleh ga, Jalora? Boleh. Boleh. Nimburi dikit ya. Ayo. Jis, kelami, Ging. Bagus, temen. Baru dikenal, mah. Hmm. Matep, ora. Matep, matep. Jis. Selamat, bro. Wih. Selamat, ah, Selamat, bro. Jis, terima Jis. kasih, Ging. Enam, Selamat bergabung di keluarga besar Karang Taruna Kecamatan Kronjo Di bidang usaha karya sinematografi Tarang Taruna Jaya! Jaya! Jaya! Saya selalu memberikan himbauan kepada masyarakat Terutama 3M itu selalu kita himbau. 3M itu adalah satu Memakai masker apabila keluar dari rumah Kemudian yang kedua mencuci tangan Dengan memakai sabun di air mengalir Kemudian jalan. menjaga jarak, menjaga jarak, dan yang ditambah juga hindari daripada kerumunan-kerumunan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya Ali Alatas, Kua Kepala Kecamatan Wonjong, mengajak kepada masyarakat dan teman-teman semua untuk tetap semangat dan terus berkarya. Walau di masa pandemi ini. Jangan pernah berputus asa. Tetap semangat. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk terus bertahan, dan terus menebarkan manfaat. Kepada keluarga, masyarakat, dan organisasi dan khususnya kepada diri kita sendiri. Salam karya dan berusaha.